Baik, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل ya, lagi dengan salam sadi di sini dalam kolom Jaya, teman-teman. Semoga kita semua tetap dalam dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, di depan kita sudah terdapat tiga buah potensiometer. Kita tahu di video-video sebelumnya potensiometer itu adalah uh, bagian dari resistor yang merupakan kategori dari uh, variabel resistor, yang mana nilai Uh, apa hambatannya itu bisa berubah-ubah karena tuasnya diputar-putar seperti itu nah bentuk dalamnya uh, potensi meter seperti ini teman-teman ya oke okay. nomor satu dua tiga kakinya kemudian di dalamnya ada semacam karbon yang merupakan hambatan seperti itu dan Tuasnya terhubung dengan wip, apa? sikatnya seperti itu, atau penyapunya seperti itu, teman-teman. Oke, lebih jelasnya, teman-teman eh, bisa lihat di sini. Ini yang pertama kami menggunakan eh, 1K, ya, nilai hambatannya 1K, teman-teman. Ya, enggak nggak begitu kelihatan, ya. 1K, ya kelihatan ya, ya 1K teman-teman ya kemudian 5K dan ini 50K atau 50 Kilo Ohm oke pertama-tama eh, resistor itu cirinya adalah yang paling umum ya itu kakinya ada 3 begini kaki nomor 1 dan nomor 3 itu hambatannya, hambatan eh, nilai tetap kita cek ya, ini sudah masuk ke mode uh, ini, mode hambatan. Oke, okay. kita cek kaki nomor satu dengan nomor tiga itu uh, nilainya, nilai tetap hambatannya. Walaupun diputar, ini kiri mentok, kita putar ke kanan, tetap tidak ada perubahan. Kemudian ini dibalik pun demikian juga. koma dua k atau ya ini nilai ininya kan toleransi itu teman ya. tidak ada perubahan. Kalaupun ada perubahan yang teman-teman lihat itu karena goncangan seperti itu ya. Oke, diputar-putar sama saja. Tetapi kaki nomor satu dengan nomor 2 apabila kita cek menggunakan meter maka ini bisa berubah seperti itu. Oke. Nah, ini karakteristiknya teman-teman. Jika kaki nomor satu dengan nomor 2 yang kita cek maka pada posisi kiri mentok seperti ini dia uh, nilai hambatannya paling kecil ya nilai hambatannya di situ 92 ohm oke okay. paling kecil ya kalau nomor satu dan nomor 2 kita jumper seperti itu atau kita cek kemudian kalau kita putar maka dia akan berputar eh, akan bertambah nilai hambatannya oke okay. Okay, itu 600 ohm. Oke. Okay. Ini 900 ohm, 1k. Oke. Okay. Bagaimana kalau nomor 1, nomor 2 dengan nomor 3 apakah sama? Oke. Okay. Kita cek. Ini mentok kanan, teman-teman. Ya, -teman. nah, mentok kanan. Oke. Okay itu nilai terendahnya 1,5 ohm. Bagaimana kalau kita geser ke kiri? Ya, nilainya bertambah besar hambatannya. Oke, 1,1 kilo ohm. Bagaimana kalau dua-duanya kita gabung? Nah, misalnya nomor satu dengan nomor eh, ini, nomor dua kita gabung begini. Okay. kita jumper begini, kemudian kita cek. Oke, okay. ini mentok kiri. Ya, besar ya nilainya ya. Kita putar. Ya, mirip dengan ketika kita uh, menjumper atau mengukur nomor 2 dan nomor tiga saja. Jadi yang paling kanan itu yang paling uh, rendah seperti itu bagaimana kalau dibalik begini yang kita jumper adalah nomor 2 dan 3 kita jumper jambal yang enaknya ini seperti ini oke ini mentok kanan mentok kanan 1,2 kilo ohm kita putar kiri kita putar kiri teman-teman Ternyata nilainya turun Ini posisi begini Mirip atau sama dengan ketika kita Mengukur antara kaki nomor satu Dengan kaki nomor 2 Oke Apakah sama dengan yang lain Oke Yang lain Kita cek Karena ini nilainya mirip Sama-sama eh, Satuan apa Cuma satu apa tertingginya 5 5 kilo ohm kita pakai yang 50 kilo ohm oke okay. kita cek dulu seperti tadi ya. ini saya mentokkan kanan uh, kiri kita beri indikator Knop. walaupun diputar putar ini akan tetap sama teman-teman oke okay. nilainya 42 kilo ohm Oke, walaupun di bolak-balik begini Sama seperti tadi Tidak ada ngaruhnya Tapi kalau sudah begini ya Nilai terendahnya ya, Berapakah Kayaknya ya, Yang tadi reset ya, Nilai tertingginya Oh itu. Ini mungkin karena eh uh, apa? sudah apa? Sudah agak error teman, -teman ya. Tapi nilai terendahnya 10 ohm. Jika digeser ke kanan maka dia naik, naik, naik, naik terus naik. Ya, naik sampai 13 kilo ohm sampai 19 kilo ohm sampai ya di sini mulai error karena ini uh, mungkin rusak seperti itu ya nah, ini sudah sudah tua seperti itu teman teman saya akan coba pakai yang lain ini ada yang 250 kilo ohm teman -teman. tetapi dia uh, agak rusak juga sih udah lama ini kondan Mudah masih bagus ya. Ini 150 kilo ohm, teman-teman. Kelihatan ya. Ini stereo. Kita cek juga ya, kita cek seperti tadi. Ya. Berapakah nilai ter rendahnya Wow. Ini naik turunnya drastis ya. 34 ohm. Kita cek puter 100, oh, M lagi ya Kita cek Sebelah kanan mentok Ya 290 Hampir 300 ya Oke okay. Harus didiamkan ya Karena mungkin sudah agak lama Seperti itu Oke okay. Kurang lebih begitu teman-teman uh, Ini tadi ngecek tegangan Eh ngecek hambatannya Bagaimana kalau ini dikasih tegangan seperti itu? Kita pakai yang tadi, yang 1K, oh, pakai yang ini aja, yang 5K. Ya. Oke, sebagai bahan uji coba adaptornya, kami menggunakan yang uh, ini, 12 volt, satu ya. ampere. Kita cek tegangannya ini berapa Yang keluar Ya Tegangannya yang keluar Berapakah Ini Sebetulnya nya agak error Teman-teman ini gak enggak, kebaca enggak atau mungkin adaptornya ini oke teman, teman ini 12 ya lebih seperti itu karena tadi menggunakan ini ya jadi hambatannya cukup besar seperti itu oke teman, -teman ya Bagaimana kalau kita cek eh, memberikan ini tegangan seperti itu Ini tegangannya kita akan eh, masukkan seperti itu Masukkan ke kaki-kakinya Kita coba seperti tadi, yang awal-awal. Oke, kemudian kita cek outnya, Out positifnya ada di tengah. Kemudian negatifnya ada di sini. Tempelkan saja, mudah-mudahan bisa. Oke. Oke. Ada perubahan ya, ini e, nilai hambatan japitnya cukup besar, teman-teman. Ya, japit ininya ya, kami sudah ukur tadi. Nah, ini sebetulnya ini 12 volt ya, seperti itu. Oke, jadi mendekati 12 volt ya, ini harusnya 12 volt, teman-teman. Nah, ini. Kalau dibalik begini, dia akan... nol ya seperti itu bahkan min di sini oke bagaimana kalau ini kita cukupkan satu saja hmm. bagaimana kalau ini kita balik teman, -teman ya? seperti ini Ini saya tepelkan saja ya. Ini nol mendekati minnya. Dan ketika kita putar ke kiri ini full ya. Soalnya ini bisa 12 volt sih seperti itu. Oke. Atau kita jadikan satu begini. sudah menjepit. Penjepitkan ke sini, yang ini ke min. Oke. Okay. Ah ini 12 volt, teman-teman. Berarti kurang menjepit ya seperti itu. Oke, okay. ketika kita putar ke kanan ya. Nilai terendahnya oh kobong. Ya, ya ya ya. ya. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ya, tidak kuat, teman-teman, ya, terbakar, tidak kuat, gara-gara ini kemungkinan karena apa ngelos gitu ya, istilahnya ya, oh, ini jadi, jadi, jadi los ya. Jadi eh, metode seperti ini eh, kurang kurang kami rekomendasikan ya ini teman-teman lihat sendiri ini jadi rusak seperti itu jadi loss. Oke uh panas teman-teman oke ya untuk uji coba kali ini eh, karena ini Rusak, jadi ini tidak kami jadikan korban berikutnya seperti itu. Jadi ini bisa ngatur tegangannya seperti itu ya. Walaupun tadi ada kesalahan dan kobong teman-teman. Oke, tidak apa, apa. Oke, terima kasih. Uh, sampai jumpa. Uh, Insyaallah di video berikutnya teman-temannya. Semoga yang sedikit dari kami ini bisa bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman. Kami akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.